Namo budoyo rahayu sagung dumadi kasingrebedo nirling sambikolo jumpa lagi bersama kami di spiritual perkutut putih di channel DSPB TV channel yang membahas tentang ilmu spiritual dan budaya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 tentang ilmu, spiritual, dan budaya. Berikut ini akan kami sampaikan tentang bagaimana kita belajar memanusiakan manusia. Tetaplah menjadi manusia, mengerti manusia, Manusiakanlah manusia sebab Tuhan sangat memuliakan manusia. wacangan singkat dari Gusmus mengenai manusiakan manusia. Manusia Memanusiakan manusia terdiri dari dua kata yang kerap kita dengar di kehidupan sehari-hari. Kata-kata indah syarat akan makna yang menyentuh hati. Gaung-gaung kerap kita dengar. Namun, seakan-akan hanya sekedar ucapan tanpa pembuktian. Masih banyak sekelompok atau bahkan sekelompol manusia yang sud, yang hidup dalam ketidakadilan, konflik, penyiksaan, dan bahkan kemelaratan. Memanusiakan manusia seakan hanya menjadi rakyat kata yang menyenangkan hati tentang pedulinya kemanusiaan tanpa mengerti makna. Kenapa mereka harus memanusiakan manusia. Sejatinya manusia membahas sifat kemanusiaan yang ada sejak manusia diciptakan. Kemanusiaan menjadi sifat yang tertanam pada setiap diri manusia. Dalam menjalani pergaulan sehari-hari, sifat manusia sangat ditekan agar terjalin hubungan saling menghargai satu sama lain. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap menjumpai orang-orang yang bersikap sebaliknya. Banyak manusia yang bertindak tanpa memanusiakan orang lain. Terlebih di tengah-tengah saat ini banyak terjadi krisis kemanusiaan. Rasa ketakutan seakan membutuhkan rasa kemanusiaan mereka. Belum hilang dari ingatan kita tentang tenaga kesehatan, yang positif Covid-19 ditolak pemakamannya oleh warga setempat. Sungguh miris mendengar pemberitaan tersebut. Tenaga kesehatan yang berjuang bertaruh nyawa demi menyelamatkan pasien harus mengalami tindakan demikian. Hal ini menunjukkan bahwa memanusiakan manusia hanya sekadar slogan dalam kehidupan sehari-hari tanpa pembuktian yang berarti. Seringkali kita menemui jabatan, pangkat, kekayaan seseorang dapat menggelapkan mata yang membuat seseorang dengan mudah bertindak tanpa menghargai perasaan orang lain. Bertindak tanpa memanusiakan manusia. Lupa dari mana asalnya menyombongkan apa yang dia dapat. Menghakimi orang lain dengan pengetahuan yang tidak Berapa kali saya melihat secara langsung di sebuah pelayanan rumah makan yang mendapat makian secara langsung dari pembeli di hadapan banyak orang. Rasa kecewa dan tidak puas yang mereka alami disalurkan secara langsung tanpa melihat situasi. Tindakan demikian amat disayangkan. Bahkan Tindakan demikian Akan buat malu Dan sedih Bagi pelayan tersebut Saat Tengah mengalami hal yang Tidak mengenakan Tersebut Ada baiknya dibicarakan secara personal Agar tercipta saling menghargai satu sama lain Begitu juga saat tengah bersama dengan teman kita lebih asik dengan gawai kita dibanding mengobrol dan bernostalgia. Seakan menatap gawe lebih menyenangkan dibanding bernostalgia bersama teman. Cobalah untuk berhenti menatap dan mulai berbicara dengan temanmu. Karena hal ini dapat membuat mereka merasa dihargai sebagai individu di hadapan kita. Terkadang memanusiakan manusia memang sulit diterapkan. Namun tetaplah menjadi manusia yang terus berusaha memuliakan orang lain mengerti orang lain, menghargai orang lain, tanpa memandang apapun yang tersemat dalam dirinya. Karena di hadapan Tuhan, kita sama. cilah memanusiakan manusia mempunyai pengertian menjadi manusia seutuhnya artinya sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia kebahagiaan utama adalah ketika kita dapat menjadikan sesama manusia lebih terdidik lebih bermartabat lebih sukses lebih pintar dan lebih baik hidupnya. Konsep memanusiakan manusia merupakan bagian dari humanisme. Humanisme berasal dari kata latin humanus, humu, yang berarti manusia. Humanus Berarti sifat manusiawi atas sesuai dengan kodrat manusia. Humanisme adalah paham yang bertujuan menghidupkan rasa, perikemanusiaan, dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik dengan tidak memandang bangsa, agama, daerah, suku, warna kulit dan sejenisnya. Konsep memanusiakan manusia bukan hanya terbatas di bidang pelayanan pemerintahan kepada rakyat saja, tapi menyentuh seluruh dimensi kehidupan. Contohnya seperti dalam dunia pendidikan, kehidupan sehari-hari, atau dalam lingkungan kerja, seharusnya menggunakan konsep ini. Menciptakan lingkungan kerja yang konduksif adalah salah satu cara memanusiakan manusia. Istilah ini sering diartikan sebagai perilaku manusia untuk bisa menghargai dan menghormati harkat, martabat, dan derajat manusia lainnya. dalam konteks perusahaan. Ini terlihat dari bagaimana cara perusahaan memperhatikan karyawan. Apakah layak sesuai dengan kodratnya sebagai manusia? Lalu, hal apa saja yang dapat dilakukan perusahaan untuk menerapkan konsep memanusiakan manusia? Yang pertama, memberi kesempatan luas untuk karyawan bertumbuh dan berkembang dalam karir sesuai dengan kreativitas, bakat, dan talenta yang dimiliki. Memberi kesempatan karyawan untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, seminar, dan yang lainnya guna mengembangkan diri dan kemajuan karir karyawan serta perusahaan. mengedepankan rasa cinta persahabatan dan kasih sayang yang tinggi serta memiliki rasa kepedulian bagi keberhasilan karyawan yang dapat mencongkong berkembangnya suatu perusahaan mendengarkan masukan dan pendapat orang-orang di dalam perusahaan dan berusaha memahami keinginan mereka untuk mendengar dan dihargai sebagai manusia seutuhnya. Berusaha memahami keunggulan dari masing-masing orang dan perusahaan, dan kemudian mengembangkan keunggulan mereka bagi kemajuan perusahaan. Menganggap penting setiap karyawan di perusahaan sesuai dengan bidang, kompetensi dan keterampilan masing-masing memberi penghargaan atau apresiasi atas prestasi kerja karyawan sesuai peran dan kontribusi bagi perusahaan maka apabila kita seorang pekerja kita wajib mengimplementasikannya dalam ruang lingkup kita, masing-masing baik terhadap rekan kerja, bawahan, ataupun atasan. Bisa dikatakan hal itu sangat kecil dan murah, tapi bisa bertampak besar. Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang sensitif. Sentuhan kecil sekalipun dapat makna besar. Ini bukan sebuah tanggung jawab saja. Maka dari itu mulai sekarang. Mari kita belajar dan berusaha untuk dapat memanusiakan manusia. Mulailah dari orang-orang yang berada di sekeliling kita. Jadikanlah hidup lebih berarti dan berharga untuk kita dan mereka yang ada di sekeliling kita. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dari dan membagikan ke komunitas Doro dari penjelasan yang saya sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata, saya ucapkan Rahayu Syafung Dumadi Kalimgerbedo Mir Iksambikolo